Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, mobil balap! Mantul. Mobil ambulan. Mantap. Mobil molen. Keren kita langsung bersihkan kita bongkar lagi teman-teman clip. tul mobil traktor mantap forklift Keren. Kita langsung bersihkan. Mantul. Mobil kebersihan. Keren, mobil truk mantap, mobil off-road. Kita langsung bersihkan Mantap Wow Mobil molen Keren Mobil beko Mantul, mobil keren! Mantap, kita langsung bersihkan. Mantul, jadi bersih! Kita bongkar lagi, teman-teman. Wow Motor balap Keren Mobil beku Mantul Loader kita langsung bersihkan mobil box kontainer panjang sekali teman-teman Mobil tangki. Mantul. Mobil pemadam kebakaran. Keren. Kita langsung bersihkan. jadi bersih mantul Wow mobil tank tempur mantap salender Mobil pemecah batu Kita langsung bersihkan kereta api mantul mobil monster keren Wow, lightning McQueen! Yes, kita langsung bersihkan. Tinggal satu lagi, teman-teman. Kita langsung bongkar mobil balap F1 keren sekali teman-teman mobil militer roket mantul mobil polisi sedang berpatroli mantap kita langsung bersihkan wow jadi bersih bersih teman-teman bagus-bagus mantul